Hai hai hai Seorang wanita mengklaim dia melihat binatang misterius yang menyerupai Harimau Tasmania yang telah lama punah saat berjalan-jalan di semak-semak bersama putra dan saudara perempuannya Saat itu ia sedang mendaki di Taman Nasional Belair di Adelaide Hills, Australia Selatan ketika keluarganya melihat seekor hewan aneh yang sedang berlari Awalnya ia mengira makhluk itu adalah kanguru yang tampak aneh atau anjing yang tampak sangat gurus tetapi saudara perempuannya yakin itu adalah harimau Tasmania. Penampakan makhluk itu terakhir kali diketahui sekitar tahun 1936, dan termasuk mamalia yang dianggap sudah lama punah. Itu memiliki gaya berjalan yang sangat aneh, semacam gerakan yang nyaris terkulai. Hewan itu lebih besar dari rubah, tapi tidak sebesar anjing besar, tapi jelas tidak terlihat seperti rubah. Namun ekornya benar-benar berbeda, Umumnya benar-benar miring ke bawah dan kepalanya memiliki bentuk yang sama sekali berbeda. Mungkin saja itu adalah harimau Tasmania, karena cuma hewan itu saja yang paling mirip, kata wanita tersebut. Eh, tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Laporan tentang penampakan hewan aneh di Taman Nasional ini pun kemudian beredar di media sosial. Namun, para ahli hewan mengklaim bahwa hampir tidak mungkin makhluk itu adalah harimau Tasmania karena penampakan terakhir yang dikonfirmasi sudah hampir 90 tahun yang lalu. Ahli biologi Satwa Liar Tasmania dan kurator kehormatan Zoology Vertebrata di Museum dan Galeri Seni Tasmania Nick Muni mengatakan, wanita itu pasti melihat rubah dengan kudis. Karena sejauh yang kami tahu, harimau Tasmania telah punah di daratan 2000 hingga 4000 tahun yang lalu dahulu kala. Hewan tersebut memiliki semua ciri khas seperti rubah dengan kudis karena dia kehilangan banyak rambut dari ekornya, kata Muni. Ia juga mengatakan gerakan hewan itu persis seperti anjing dan kucing kecil dan tidak seperti gaya berjalan harimau Tasmania. Pada tahun 2021 lalu, Muni menyanggah rekaman video dari tiga hewan di Tasmania yang dikirimkan oleh pemburu harimau Tasmania. Hewan-hewan ini kemungkinan besar adalah pade melon Tasmania, sejenis walabi yang diyakini sebagai makanan harimau Tasmania. Namun sayangnya tidak ada penampakan harimau Tasmania yang terkonfirmasi sejak tahun 1936. Harimau Tasmania secara resmi memang dinyatakan punah di Tasmania pada tahun 1986 Harimau Tasmania terakhir yang diverifikasi, Benjamin Mati karena paparan di kebun binatang Beaumoris di Hobart Pada 7 September 1936 Dan hanya dua bulan setelah spesies tersebut diberi status dilindungi Sejak saat itu banyak orang yang mengklaim Telah melihat atau membayangkan salah satu hewan tersebut Namun setelah hewan itu punah Para ilmuwan mengungkapkan rencana untuk menghidupkan kembali Harimau Tasmania dari kepunahan Membawa kembali harimau Tasmania tidak hanya akan mengembalikan spesies ikonik ke dunia, tetapi memiliki potensi untuk menyeimbangkan kembali ekosistem Tasmania dan Australia yang lebih luas yang telah mengalami hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem sejak hilangnya predator awal abad ini. Jelas para ilmuwan. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian,